Kita mainnya apa? merdua Belum matang. Habis. Matang. Mau Dia sudah ucapkan selamat panjang umur kita kan doakan selamat sejahtera piyuk lilinnya, lilinnya, lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sama-sama, satu, dua, tiga. Tiga, Sekarang. Sekarang.